Halo semuanya, kali ini kita akan menggambar huruf A, B, C dan mewarnainya. Wow, binatang apakah ini? Binatang apakah ini? Ini ayam Ayam Ini ayam B B, B, Binatang apakah ini? Binatang apakah ini? Iya, bebek ini bebek. C, C. Binatang apakah ini? Binatang apakah ini? Cicak ini, cicak terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan klik tombol subscribe Sampai jumpa lagi teman-teman